Kalau uh, kalau kata lagu zaman dulu di kananku penuh dengan kisah bermadu di kiriku racunmu ya, lagunya Niki Astri ya ya, kayak aku aku harus nyari nyari juga ya liriknya gitu di tangan kanan madu di tangan kiri racun gitu kan. Madu di tangan kananmu Racun di tangan kirimu Itu lagu Kuspus, iya gak sih? Madu dan racun Ariwi Bowo Madu dan racun Bukan Kuspus ya, tapi uh, Ariwi Bowo Benar begitu <gessly> Ya pokoknya Pokoknya ke arah situ ya Pokoknya ke arah situ uh, Mungkin bisa dicari juga Untuk yang suka Niki Astria ya Niki Astria gitu kan Untuk yang suka lagu jadulnya uh, Ari Wibowo Gitu kan tadi Ya maaf banget Salah sebut nama ya lupa-lupa ingat gitu kan, ya, yang penting pembenarannya ada gitu ya, tadi, dibetulkan gitu ya. Madu dan racun oleh Ari Wibowo. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Sebetulnya nggak enggak gitu sih yang aku lihat. Ya, Seperti itu. Jadi, uh, sebetulnya bukan, bukan, kok kayak gitu sih Alvin pembacaannya, maksudnya tangan kanan madu, tangan kiri racun, enggak, enggak kayak gitu. Maksudnya kayak, berarti sebetulnya kalau, nah kan, sebetulnya kalau dari sisi positifnya adalah dia tahu, baik dan buruknya kamu, tapi dia lebih lebih lebih ngelihat sisi baiknya kamu gitu. Setiap orang pasti ada sisi buruknya kan, atau sisi yang tidak baik atau sisi yang tidak sesuai gitu kan dengan uh, persepsi atau prinsip kebaikan orang ya. Tapi kalau udah menyesuaikan, kalau udah sesuai di sini, yang aku lihat, ya berarti harus Dilihat dari sisi Baiknya gitu ya Dari sisi baiknya dan dia ngeliat itu Dia ngeliat kamu tuh dari sisi uh, Terbaik Gitu loh dari sisi terbaik Makanya kayak ya Kalau ada uh, Istilahnya sesuatu hal yang uh, Buruk Sesuatu hal yang kayak uh, Tidak pantas gitu kan Atau mungkin Kurang berkenan ya tiap manusia pasti memiliki gitu kan yang seperti itu tapi aku nggak fokus ke arah situ aku fokus dalam kebaikan kamu gitu aku fokus dalam sisi terbaiknya kamu aku fokus dalam hal-hal positif dari kamu kayak gitu kalau kita kalau, kalau kita selalu fokus ke arah sisi negatif terus Ya kita nggak bisa ngelihat sisi positifnya gitu kan kayak itu sih pemikiran dari dia ya makanya kayak cintanya dia itu kayak udah tulus banget udah uh, apa ya sebutannya kayak menerima apa adanya gitu ya jadi sosok ini tuh kayak dia menerima apa adanya intinya itu ya intinya itu ya aku lihatnya kanan kiri dia menerima apa adanya uh, apa adanya kamu gitu kan bukan Bukan ada apanya Tapi menerima Apa adanya Ya Bingung kan <laughs> Kayak lagunya tulus ya Lagunya tulus tulus gitu kan Menerima Aku ada Menerima aku Apa adanya Bukan karena Ada apanya itu dia ya dia yang uh, berpikiran seperti itu yang aku lihat jadi sosok ini tuh dia sosok uh, yang tulus dan menerima cinta kamu apa adanya tanpa syarat ya yang aku lihat di sini dan itu bagus ya itu bagus banget yang aku lihat di sini bagus banget uh, dan kalau dari ciri-cirinya yang aku lihat orangnya baik Orangnya baik banget ke kamu dari awal ketemu sampai sekarang. Pun, kayak dia nggak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil gitu. Kalau ada hal-hal besar atau hal-hal yang sepele, iya, komunikasi aja gitu, kan? Komunikasi begini-begini, begini pasti ada penyelesaian gitu. Dia selalu mikir kayak gitu, ya. Aku lihat ya, karena otomatis kalau bertemu dengan stranger, bertemu dengan seseorang yang baru, itu kan harus ada penyesuaian, ya, dan penyesuaian itu bukan, caranya itu bukan dengan marah-marah bukan dengan oh gini kesel gitu, kesel misu-misu, enggak, -misu. bukan kayak gitu dia tuh mikirnya kalau dalam tahap penyesuaian berarti adalah tahap menerima dan mengkomunikasikan kayak gitu, ya mengkomunikasikan, kalau Uh, kenapa bisa berperilaku seperti ini kenapa bisa terjadi seperti ini pasti ada sebab akibatnya gitu kan dan ketika kita udah tahu sebab akibatnya pasti kita jadi berpikir dari sudut pandang sosok tersebut gitu kan dan itu dia gitu dia lebih consider gitu lebih mempertimbangkan enggak yang kayak memukul rata ataupun enggak yang skeptis banget Oh kayak gini harus kayak gini uh, ya seperti itu enggak sempit banget pemikirannya gitu ya aku lihat Oke okay, kalau dari zodiaknya aku lihat di sini bisa jadi Sagitarius uh, kemudian juga uh, untuk beberapa orang ada yang Leo Aries terus kemudian juga di bagian tengah kartu ada Capricorn Taurus dan Virgo di bagian kiri kartu Ya, cups berkaitan dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.